Eh, hal yang kecil nih sunnah yang paling kecil. Tiap hari kita pakai sendal nggak? Tiap hari kita pakai sendal nggak? Pakai sendal kaki kanan. Pakai sendal kaki. Lepas sendal kaki. Kalau masuk masjid bagaimana, Bib? Yang dibuka kiri, injak sendalnya. Terus kanan yang dibuka. Lalu saat sudah menginjak sendal, kaki kanan yang masukin ke dalam masjid. Paham? Tetap masuk masjid harus dengan kaki. Bukan berarti kalau sudah di depan masjid tetap kita bukanya kaki kanan. Enggak. Bukanya kaki kiri, injak sendalnya, buka kanannya, lalu masukkan kaki kanan ke dalam mas, itu sunnah. Sering enggak pakai sendal, sering. Nyeker. Kalau di sini sebutnya nyeker penyokor nyokor? Pernah nyeker? Itu pun sunnah Nabi. Nyeker itu sunnah. Ya Allah, saya niat tidak memakai alas kaki untuk mengikuti sunnah Nabi. Pahala enggak? Dua pahalanya udah, Betul? Masuk kamar mandi. Tiap hari kita masuk kamar mandi enggak? Masuk kamar mandi sebelumnya baca do, Bacanya apa? Allah. Allah ke anak. Lu makan di jamban lu. Allah ma'innya bika Masuk pakai kaki kiri, jangan pernah dua-duanya. Masuk dua-duanya, lamanya lompat, kamar mandi licin, ngegeledak, lupa. Eh, paham, masuk kaki. Saat buang air kecil, buang air besar dalam keadaan apa? Jongkok nongkrong Jongkok, lu mah kagak ada bener-bener bahasa Jongkok Nongkrong-nongkrong lu Jong Berapa pahalanya udah? Masuk sebelumnya baca dong Masuk pakai kaki-kaki buang air besar, buang air kecil pakai dalam keadaan jangan pernah celentang tengkurep jangan susah fa. istinja tangan tangan selesai istinja saat selesai nih belum nih belum istinja nih belum nih belum, belum belum belum dulu saat buang air kecil diajarkan untuk Istibro bro, tau istri bro, <tuh> <tuh> <tuh> terserah lu dah. Gue ngomong bahasanya bahasa kitab ini, ngedehem, oh <tuh> terserah ha Hem, terserah dah. Pokoknya paham kan? Ya udah begitu, <tuh> <tuh> sampai air pipisnya ini gak ada lagi. Yang buat laki-laki diurut Dari belakang-belakang Keluarin Sebanyak tiga Yang perempuan jangan dicolok Kebiasaan ini perempuan Pak saya cuma mau ngasih ini ilmu Saya nggak ngomong bohong Biarin ngedam juga bersihin Paham ya? Mencalak colok aja lu Dipikir cimol kali Berapa udah pahalanya tuh? Hmm? Keluar kamar mandi kaki Baca dok Berapa pahalanya? Delapan pahala cuma kamar mandi doang Kalau kita ngikutin Nabi, pahalanya luar biasa Bib, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Saya mau tanya, kita mau jadi manusia mulia nggak? Mau jadi manusia agung nggak? Mau diagungkan oleh Allah nggak? Mau diagungkan dan dimuliakan oleh Allah nggak? Ikutin sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi, insya Allah Allah muliakan kita dunia, Allah muliakan kita akhirat, insya. Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi sudah pasti akan menjadi mulia. Contoh, saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril nggak berani nemenin Nabi untuk berjumpa dengan Allah dan malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril dikatakan oleh Rasulullah ya Raya Jibril, engkau menemaniku saat ada di, di bumi. Sekarang sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah, Engkau tinggalkan aku. Malu aku Jibril. Apakah pantas seorang Muhammad akan berjumpa dengan Allah? Wahai Rasulullah, jika kakirku melangkah satu langkah lagi, maka akan hancur jasadku. Bukankah kau, diciap, kau, kau diciptakan dari cahaya Allah? Kau diciptakan dari cahaya? Tidak, wahai Jibril. Tidak wahai Rasulullah, tidak. Aku diciptakan daripada cahaya tapi bukan cahaya Allah. Bagaimana diriku ya Jibril? Engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Pernah nggak dengar kisah Nabi Muhammad kalau jalan siang hari itu ada awan yang ngikutin Ada ya? Awan yang payungin. Paham? Itu kenapa? Nabi takut kepanasan. Nabi takut hitam. Nabi takut keringetan. Bukan! Nabi SAW mengatakan jika awan ini tersingkir, aku berpapasan langsung, aku tersengat langsung dengan sinar matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menampung cahayaku kata Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad kalau jalan nggak pernah ada bayangan. Nurun faqaqullu nur. Cahaya di atasnya cahaya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Saat berjumpa dengan Allah satu hijab dibuka, dua hijab terus malaikat jibril geleng-geleng malaikat jibril cemburu cemburunya sama siapa sama siapa sama nabi nabinya jauh lebih mulia malaikat jibril diciptakan karena nabi apa yang buat malaikat jibril cemburu ngeliat yang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dipakai sama nabi satupun tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah Sorbannya Nabi, imamahnya Nabi, jubahnya Nabi, sorba apa? Jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, semua tidak terbakar. Tapi malaikat Jibril cemburu dengan sendal Nabi Muhammad SAW. Sendalnya Nabi adanya di bawah, betul? Ada di bawah telapak kaki, betul? Kalau udah ada di bawah telapak kaki, hina atau mulia? Hina atau mulia? Hina! Kalau di kaki kita, kalau di kaki Nabi menjadi mulia, kenapa? Terompah yang dipakai Nabi berjumpa langsung dengan Allah tanpa terbakar sedikit pun. Makanya, sekarang peci kita deh. Ini peci ini ada terompah-terompah Nabi ya, ada gambar-gambar terompah Nabi. Betul, ingat haram masuk ke dalam WC ya. Kalau kita pakai peci terompah, kita pakai baju terompah cabut, taruh di luar. Jangan pernah dimasukin ke dalam kamar itu. Tanda terompahnya Nabi pernah berjumpa dengan Allah. Terompahnya Nabi, sendalnya Nabi yang di bawah alas kaki menjadi diadak di atas kepala kita. Kita mau punya sendal harga berapa juta, berapa miliar, nggak mungkin kita parok di atas kepala. Mungkin nggak Tetap di kaki. Tapi nggak dengan terompahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat menjadi mul Kalau aja terompah. Tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita umat Nabi yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka haram jasad kita dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Insya Contoh kecilnya lagi. Tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Kulit sapi bisa jadi dompet apa enggak? Bisa jadi sendal apa enggak? Bisa jadi sepatu apa enggak? Sekarang saya mau tanya. Yang tadi saya sebutkan, dompet-dompet ada yang taruhnya di bokong. Betul, didudukin. Betul, mulia, apa suci? mulia, apa hina yang namanya dompet? Mak-mak ditaruh di mana itu dompet? Nih? Betul, betul enggak? Ada lagi sendal, sepatu, taruhnya di mana? Pernah kita muliakan, pernah kita muliakan. Tapi kalau yang namanya kulit sapi tertempel menjadi sampulnya Al-Quran, mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Kita sentuh, kita cium, sentuhnya harus pakai wudhu, kita taruh di atas kepala, kita taruhnya di dada. Menjadi mulia? Jenisnya sama enggak kulit sapi? Semua itu akan menjadi mulia tergantung dengan siapa di kita menempelnya. Kalau kita tertempel dengan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngajak baca salawat mau, mau? Mudah mudahan salawat ini akan membawa cintanya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, sebelumnya saya mau ngasih ijazah bacaan dzikir. Selama ini kan kita ucapan kepada terima kasihnya kepada Nabi kita enggak pernah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Betul? Saya baca entar ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlul Jazza Allah, Anna Sayyidana Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, Bima huwa Ahlu. Jaza Allah, Anna Sayyidana Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, Bima huwa Ahlu. Ini satu bacaan aja membuat malaikat itu menulis 7000 kebaikan kita di hadapan Allah. Gimana kalau kita baca ini tadi tiga kali 21000 kebaikan ditulis oleh malaikat di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita baca rutin setelah sholat 100 100 100 100, 100 udah pasti bikin lelah malaikat menulis kebaikan kita di hadapan Allah insya Allah yuk sama-sama sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua